Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah bersahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama Alhamdulillah tentunya kita mendapatkan Kabar bahagia juga Yang mana tentunya untuk video Lesti dan Rizky Bilar Di Indosiar tentunya Trending bersahabat ya, Ini tentunya ada 3 di video trending bersahabat, ya yang pertama tentunya ada 12 trending dan tentunya 10 di trending dan 34 di trending bersahabat, ya keren banget. Dan tentunya masih dipucuk single terbaru Lesti Kejora, alhamdulillah bersahabat, ya mudah-mudahan tentunya bisa konsisten kita gempur kita, tentunya kompak dan sore selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, sahabat ada kabar terbaru dari Bunda Inul. Kita lihat di akun Instagram pribadinya, Bunda Inul mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Bilar. Ini adalah momen semalam di acara konser LIDA 2021. Ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Bunda Inul. Di situ mengatakan, "Jodoh itu kenalan salaman ketemuan jalaran soko kuno terus stres. menikah itu janjinya sama Tuhan bukan sama manusia." Cintai pasanganmu dan nikmati kekurangannya jika ada kelebihannya, anggap itu bonus, bersiaplah nikmati ombak gelombang dayung lautan kehidupanmu dengan hati ikhlas dan gembira. Cinta akan bertahan ketika pasangan saling menyayangi bukan saling menyakiti. Tresno wilarang ragani, cinta itu mahal harganya. Opa meneh dapat cinta anak kurawan ting-ting jika sebagai laki dapat seperti itu disia-siakan. Maka dia bukan pria yang baik dan istimewa, pria yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula Begitu sebaliknya, pria yang baik dia melindunginya, menyayanginya dan tidak menjelekan pasangannya kepada orang lain Tak ada yang sempurna dalam pernikahan, tak ada yang mulus, red kalau ada yang bilang mulus, ojo percaya yang bilang mulus paling gimmick, konten, welcome to the channel, welcome to the married life jadi pasangan Tarzan yang sukses, yang mampu menaklukkan liarnya isi dalam rumah tangga kalian Semoga bahagia sampai akhir hayat, amin, lesti kejora Rizki Bilar, hashtag leslar Itulah caption panjang dituliskan oleh Bunda Inul Yang mana tentunya memberikan isyarat dan tentunya Memberikan wejangan langsung untuk Lesti dan Rizky Bilar. postingan tersebut juga langsung dikomentari oleh Abang Rizky Bilar. Di situ mengatakan terima kasih, nasihat baiknya pada kami, Bunda. Semoga Bunda dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Itulah. Jawaban komentar dari Rizky Bilar yang berterima kasih kepada bunda Inul yang selalu menasehati yang baik Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai hari nanti Dan tentunya kita makin gak sabar menunggu acara lamaran tiba persahabat ya Mudah-mudahan saja kita dikasih kejutan bahagia tentunya oleh idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.